Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini ketemu lagi sama Ustazah Sihatin ya. Ustazah nanya, bagaimana kabarnya hari ini? Sihat semuanya kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Eh, uh, anak-anak, kali ini pembelajaran Al-Qur'an sebelum dilanjut, kita berdoa dulu bersama-sama. A ah, Bismillahirrahmanirrahim Rabbi ilma Warsukni fahma Amin Ya Rabbal Al Alamin dengan kita membaca doa di awal pembelajaran, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kelancaran pada pembelajaran kita kali ini. Amin ya Robbal 'Alamin. Anak-anak di pembelajaran Al-Quran kali ini yang akan kita pelajari masih tetap tentang Idhar dan ikfa, yang mana Ustadz berkali-kali mengingatkan ke anak-anak bahwasanya Idhar itu artinya jelas. Dan ikhfa itu artinya samar. Idhar itu jelas, ikhfa itu samar. Dan seterusnya. Nah, anak-anak kalau sudah mengetahui arti dari masing-masing yang sudah disampaikan oleh Ustazah. Sekarang anak-anak, uh, Ustazah ingatkan tentang passwordnya. Passwordnya idhar adalah atau huruf lain jika bersukun dibaca Idhar dan pasitnya Ikhva nun atau huruf lain jika tidak bersukun bertemu tidak bertasdit dibaca Ikhva cara membacanya siap-siap mendengung panjangnya ditambah satu ketuk nah kalau pengertiannya sudah disampaikan sama ustazah, harusnya anak-anak juga tahu. Contoh bacaan idhar dan iqfa. Nah, anak-anak, ustazah ingatkan lagi, idhar itu ada dua, yaitu idhar nun dan idhar mim. Di iqfa juga ada dua, idhar nun juga idhar mim. Nah, sekarang masing-masing contohnya diperhatikan. Kalau idhar di halaman 4 contohnya wa in Nah, kalau di halaman 5 yang contohnya idhar adalah lahum ajrun. Di halaman enam 'alaikum ni'mati Nah, di halaman 4, 5 dan 6 masih banyak lagi contoh-contoh selain yang sudah disampaikan oleh ustazah. Selanjutnya adalah contoh bacaan ikhfa. Yang ikhfa nun ada di halaman 7. Samar dan mendengung lain dengan Bacaan idhhar mim dan idhhar nun. Perhatikan anak-anak. Wa -anak. min Nah, selanjutnya ada di halaman 8. Wa may Halaman sembilan. The kultum buyutah yusi bekum Nah itu anak itu anak-anak contoh dari bacaan ikhfa nun dan ikhfa mim masih banyak sekali contoh-contoh selain yang sudah dibacakan oleh ustada bisa difahami anak-anak paham -anak? semua ya nah kalau sudah bisa difahami tugasnya adalah ada lembar kerja siswa atau LKS yang di situ ustada sampaikan ada beberapa Ayat yang kemudian Nanti dicari Bacaannya Bacaan Idhar Mim dan Idhar Nun Bacaan ikhfa Mim dan ikhfa Nun Insya Allah anak-anak Bisa memahami yang sudah Disampaikan oleh Istada Semoga nanti Nilainya bagus Semuanya itu anak-anak yang bisa disampaikan oleh Ustazah, semoga bisa bermanfaat, bisa difahami. Dan Ustazah akhiri, nun walqalami wa mayas turun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.